Padi milik petani warga Dusun Tanjung Belimbing, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara terendam banjir, petani pun merugi lantaran kualitas padi yang sudah terendam banjir sudah kurang baik. Seorang petani Dusun Tanjung Belimbing Tarmizi mengaku merugi. Lahan kosong milik Pemda Kayong Utara, yang rencananya dijadikan terminal tersebut digunakan warga untuk menjemur hasil pertanian padi. Namun, akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan lahan tersebut terendam banjir hingga merendam padi milik petani. Setelah kena banjir, dampaknya musibah banjir ini padi basah pak. Benar, udah kering, dah, udah ada keringgiling. Karena hujan tadi malam curahnya tinggi, jadi basah semula ini. Tadi malam tadi sempat tergenang. dia ini kan paling tempat tertinggi, tapi masih kalau dijadikan beras ini sekitar 800-900 kilo, ini sekitar 4 ton ada. Kemungkinan diolah pun ada semurni yang bagus yang kita harapkan kalau udah kena banjir nih, terjual lebih murah. Berasnya patah. Dengan kondisi padi basah seperti ini, Tarmizi terpaksa menjemur kembali padi yang sebenarnya sudah siap digiling. Bahkan akibat terendam banjir saat ini, kualitas padi pun menjadi menurun, yang berimbas kepada harga jual.